Halo guys, jumpa lagi di youtube channel aku Nurhayat Eka. kali ini aku mau kasih tahu ke kalian caranya cari tengkuyung ada di video aku sebelumnya jadi hari ini aku udah dapat segini kayak gini kayak gini ini namanya tengkuyung jadi aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya cari tengkuyung buat yang baru bergabung jangan lupa untuk di like di komen di share dan di subscribe ya video aku jadi kali ini aku mau coba kalian cara caranya gimana ya, kayak gini guys jadi ini baru sebagian kolam yang aku cari sungai ya? ini sungai bukan kolam jadi kayak gini ya guys jarak jarinya maaf aku gak banyak ngomong karena aku harus fokus ke air ini karena dia harus carinya harus ke iti, harus pelan-pelan nah, aku udah ada dapet Bentuk dunia, guys, cara cari tikus. Thank <laughs> you. jadi beginilah guys kehidupan di kampung ya kita harus pinter-pinter kalau kita nggak pinter-pinter ya kita nggak punya uang ini dikuyung ini di sini dihargai sekilo tuh Rp5.000 juga kebiasanya dapatnya 1 kilo. dengan sekarang gak boleh gengsi cari-cari apa yang bisa jadi duit karena kalau kita gengsi ya kita nggak punya uang sementara biaya hidup harus terus jalan jadi buat temen-temen di luar sana yang saat ini bingung mau ngapain atau apa Coba cari di daerah kalian yang kiranya bisa menghasilkan yang bisa dapat uang gitu loh kalau kata Nik kita ngejani dimana ada cuan kita datengin kita kerjakan karena memang kita gak bisa berharap sama siapapun kadang-kadang suka mikir sama orang kenapa kayak dia banyak mengeluh harus kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu kita tuh bukan kita tuh istilahnya diciptakan sama Tuhan bukan untuk mendikte Tuhan terserah Tuhan mau ngapain kita mau mungkin hari ini kita dibikin enak kita gak tahu besok ke depannya kita kayak apa jadi kita tuh kayak ya selagi kita mampu kita kerjakan aku tuh sebelumnya guys nggak tinggal di sini jadi aku sebetulnya nggak nggak pernah ngerti sama kerjaan kerjaan yang kayak gini jadi gak. terus sempet kayak ikut saudara dari cari kerja gini jadi sekarang aku sudah bisa jalan sendiri untuk cari. segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Kita nggak, kalau kita terus mengeluh tapi kita tidak bekerja, tidak lakukan ya. Jadi aku bagian sedikit video ini ke kalian supaya kalian juga istilahnya di luar sana nggak gak terus mengeluh aku juga awal-awalnya sih ngeluh kayak kenapa sih Tuhan begini kenapa sih Tuhan begitu kenapa gak bisa begini kenapa gak bisa, bisa begitu tapi ya memang Tuhan ngejin ini itu terjadi tuh supaya kita kayak ada pengalaman ada journey gitu loh buat aku ini bukan hal yang memalukan karena aku tidak mencuri aku tidak menipu jadi buat aku segala sesuatu itu akan aku kerjakan semaksimal mungkin selagi itu bisa menghasilkan jadi kayak aku share video ini ke teman-teman juga semoga bermanfaat buat teman-teman gitu kan nah, jadi kayak gitulah video aku ya guys Tadinya aku tuh kayak apa, sempet sih kayak kayak ngeluh banget sama Tuhan gitu. Kenapa sih Tuhan kayak ngasih hujan terus berat ini gitu? Kita punya usaha bangkrut, terus kayak apa? Pokoknya susah lah gitu loh. Jadinya aku kayak coba untuk ya udah aku harus kerjakan, aku harus nggak boleh aku kayak gini terus. Kalau aku kayak gini terus, bukan enggak akan memperbaiki keadaan tapi justru akan membuat keadaan semakin sulit semakin runyam gitu jadinya makanya aku ya itu tadi video aku ini mungkin ya puji Tuhan aku sekarang sudah rapat segini tuh jadi nanti ini aku jual ini aku mau simpen dulu sambil aku cari cari nanti aku kalau udah dapat sekitar 10 kiloan baru aku bawa ke pengepulnya untuk dijual jadi sekian dulu video aku ya guys jangan lupa untuk di like di komen, di subscribe buat kalian yang suka juga sama videonya silahkan di dislike tapi aku butuh support dari kalian juga supaya aku bisa terus semangat terus survive sama kehidupan ini terima kasih guys bye